<laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITNISUS. Di mana pun yang kalian berada, jumpa kembali bersama mimin di channel YouTube Ilia TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terabat tentunya seputar Ayu Ting Ting bagi sama semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Informasi yang pertama di sini ada kegiatan ITTing hari ini yang sedang menonton drakor. Sambil berada di Brodes TV di waktu senggang, Aititik menyempatkan waktu untuk menonton serial kesayangannya yaitu drakor Indonesia. Dan ada berita terbaru terhangat yang pastinya ditunggu-tunggu nih oleh semua fans ITTing, terutama selamat buat Bang Billy. Podcastnya bareng ITTing akhirnya trending 4 di dengan judul Billy bisa kasih uang 50 juta bulanan untuk Ayu Ting Ting Jika Ayu Ting Ting bersedia menjadi istri dari Billy Udah ditawarin beberapa kali Ayu Ting Ting mau enggak ya jadi kekasih dan jadi istri Bang Billy Dan Bang Billy sini menyatakan bahwa dia siap memberikan bulanan untuk Ayu Ting Ting 50 juta rupiah per bulannya Dan Ayu Ting Ting hanya tersenyum itu kalau 50 juta mungkin ITT bisa ya tapi mungkin Bang Mili masih selenge aneh masih suka gonta ganti pasangan jadi Ayu Tingting belum strike nih sama Bang Billy tapi persahabatan mereka tetap kompak dan pastinya selamat nih udah trending apa di YouTube yang penasaran seperti apa obrolan Bang Billy dan juga Ayu Tingting bisa langsung ke channel YouTube nya Bang Billy Saputra informasi selanjutnya yang keren luar biasa yang tak habis-habisnya lagu Ayu Tingting dan juga Bill Suhu Humaira rajak strawberry cake mampu mendomin dunia kemarin sampai di korea dan sekarang sampai di dubai arab saudi wah wah yang sangat luar biasa untuk ayo dan juga yang so, bisa menyanyikan lagu korea dengan sangat sempurna meski ada sedikit insiden yang terjadi kepada Ayu tinting itu jatuh di panggung indosnya namun Ayu tinting tetap profesional dan tetap memberikan yang terbaik Informasi yang ketiga, ada pemandangan indah dan juga sangat sejuk dipandang oleh mata ketika malam hari, apalagi siang hari ini. Wah, di manakah ini? Di sini ada IT bersama keluarga dan juga timnya. Ternyata mereka sedang ada di salah satu tempat yaitu di puncak Gunung Pemirsa sedang hacking atau boleh dikatakan mereka Ayu dan juga timnya sedang healing di Puncak pemirsa sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Dan inilah kebersamaan Ayu bersama dengan semuanya Yang sedang masak dan nyanyi-nyanyi bareng nih Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga Ayah Rojak Yang selalu memberikan kebahagiaan dan pastinya Selalu ditunggu-tunggu nih oleh para karyawan Karena keluarga Ayu Ting memang dikategorikan sebagai keluarga yang baik Dan pastinya royal nih semua selamat menyaksikan kegiatan ayu titik malam hari ini bersama dengan keluarga dan juga timnya yang akan persiapan ayah dan juga ayu Oke, semua -selamat, selamat menyaksikan nih liburan bareng ke ayu tingting -Ting, pastinya hanya bersama mimin, bagi semua sehat selalu dan jangan lupa besok sudah masuk weekend lagi nih, sehat selalu ya untuk sahabat semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu diberikan rezeki yang halal dan berlimpah. Akan sahabat Mimi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita camping bersama teman-teman semua. Kita, <laughs> kita foto bareng dulu kali. Ayo dong. Bisa kali. Ada yang fotoin? Ada, um, ada yogi nih yang foto ini. Kan? Eh, kesian dong. Ajak yogi dong. Kan mobilnya. <laughs> Tuh, nah, kita lagi, berpuluh. kita lagi camping. Lihat seru banget lihat Ayo di depannya dong, tuh lagi. gelap dan ini nah, kita <laughs> di atas gunung. bareng dulu kali ini, ayo kan? dong Bisa kali ada yang fotoin ya, ya, ada yogin yang motone. eh kesian dong ajak Yogi dong mobilnya tuh kita lagi <tuk> ya. kita lagi camping lihat seru banget lihat Ayah, di depannya dong, tuh gelap kan ya. <laughs> ini kita di atas gunung kaya, kelihatan apa apa understand the pain of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 dalam nasi panas mm.